Aku harus kayaknya, perasaanku. Dari orang iya? Iya, tuh, gua nganti biasa pasar ya. lu nih, motor saya nggak mau. Gua Aku bilang, "Aku nyayu, bedak mulang, kenapa?" Ini pasi, apa. Ya, ya. Paling <tuk> ratau tersinggung. Mau Biasa Ranura itu artinya jadi akal, jadi pertimbang jadi akal. Kadang kita ini berlebihan. Ya. Nongkon Wonglio juga toat di luar konten urusan agama. Kadang kita nyuruh orang tuan harus nafsi. Misalnya tiga di rumah mewah, tentu kepengen ono pot sing indah, ono bunga sing indah. Nangkon santri wajib nurun, itu kan aku nafsu. Saat aku kepengen bunga yang indah, di taman yang indah, aku kan nafsu. Kenapa instruksinya pakai lembaga kekiainan? Paham ya? <tuk> <tuk> <tuk> oh, itu kan kriminal, loh. <tuk> Paham ya? Kecuali misalnya Rogen ngaji nganto, anggap kriminal bener. Dalam konteks agama kok nggak? Kan? <tuk> itu <tuk> kriminal. <tuk> paham ya, <tapi, tapi nak ruhin tak penopo tamanku dia ngantuk itu sah, karena saya sendiri ketika kepengen taman itu anak-anak <tapi> gymnas, nah, itu harus dibedakan, karena kan tanggaku kia yang kiai lah, ya gue, miyayu adanya bedak sholat, ini gue pas kiai tapi kayaknya naruh kok jika jaduh teruk kok gitu sih apa apa tangga-tangga ini ngomong sholat itu sampai prai gara-gara ketiwaku apa kita ngomongin masyarakatnya ngomongin ngomongin prai ya prai dari awal sholat itu kusunat sunnah orang usaha maksa sholat itu baik remeng dari awal sholat itu apa kita harap-harapnya tak baduri rasolat itu menganggungan disayang biasa rasolat itu gue biasa dengan nganti santri rasulullah, dia biasa, <tuk> e, ini biasa ya e, tapi masih ada sekeramat biasa artinya bukan bapak ya, gue ya agama itu dosa sekere, konak sunat, terus tetep nopo, sunat, Untuk kalau ada suara atau surat subuh naik sholat, nggak ada gerak ada gerak-gerak, subuh naik malah, benar. No, <tuh> <tuh> Maka, dan itu yang dipakai ulama-ulama dulu, kayak ulama poros pakai itu. Kalau perintahnya itu pribadi, mereka dari awal tidak mewajibkan, sehingga mereka tidak punya masalah yang serius. Kalau baru atas nama agama, bener-bener wajib toh. Sekarang tuh kan rancu, namun wa Nah orang santri kriminal Misalnya uang wong ngom, misalnya gue pin lu nggak? Guduh mobil, guduh ban, itu. kan bagaimanapun ada hal guna Ya kita ngomong santri ya ngomong. Ben, jong bilau Tapi kita tahu kalau itu pada unsur hadun. Naro tuh ngantuk sih sih. Bae anggup dia keben, paham ya? Kecuali kita ngomong solar tuh, bae anggup kita marahin suan pangeran, jangan. Harus kita bedakan mana perintah kita yang masih berbau nafsu, yang mana benar-benar orisinil faktor akan. Akan apa? Agama. Dan itu yang diperagakan Rasulullah. In, wala yu akid, in wala yu Nabi kalau yu in yuja. disakiti Cara pribadi mudah dia memaafkan. Beliau mudah memaafkan. Tapi wa hakua. kalau hakwa yang sudah diterlantarkan beliau baru tersing tersing. Nah sekarang kan sudah campur aduk. Hadir nanti di Golkar bakal-bakal apa? Maka kandani nurut. Partai itu partaiku. Ya PKB P3. Kalau PKB itu hebat. Jangan perjuangan. dia enggak kayak di Kalau itu perjuangan, ini apa? Perjuangan. golongan karya. Keuangan alim itu sering berkar, Mau pula terus akan dia. ini gising termasuk anti dewan, dan wisatawan. Wah itu anak amal, umarok, wasatin, mau kufatun ala fatawal ulama. Ya ini gising setirnya aja. Harusnya kebijakan-kebijakan penguasa atau raja itu mau kufatun ala fatawal ulama. Atau ala ulama. Fatawa fatawi raja atau penguasa itu kalau punya keputusan itu harus ikut pada garisnya ulama. Saya pula bolak-balik matur. Sekarang yang merupakan garis ulama dalam konteks bernegara itu apa? Ini gua ngomong sensitif, Yang kaitannya ulama dengan negara dalam konteks negara yang kayak binika tunggal ika itu apa? panjang repot. Misalnya begini. Kita punya ambon.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 Bayangkan kalau dipaksakan syariat Islam, kemudian NTT keluar dari Indonesia, ampun. Kemungkinan kita dakwah di Ambon malah tidak ada. Juga kemungkinan Islamisasi di NTT malah tidak ada, karena sudah keluar dari Indonesia. Faham ya? mulai dulu, walisong ambil maling ya apa? itu tukang jino ya apa? itu tukang dadu ya ape? Itu bukan berarti mereka tidak bisa bedakan hak dan batil. Dengan di API masih ada peluang komunikasi. Dan dengan ada peluang komunikasi, ada peluang dakwah, ada peluang bebenah, bebenah. Sama, dengan utuhnya NKRI NTT, bagian dari Indonesia. Saya iso Kiai Rafa juga urusin dua orang NTT Benda segi ya? Ya. Lo konco kulonnya bodoh, diserahkan, Gus Indiran, jojo Kiai, provinsi lah. Ini soan kulon ngajak pangcong loh. Ya, Allah ke sekurong, mukul nih sekarang. Kiai RT Rafa, Yuneng Oro, Kiai provinsi. Berikut. Selandrola nih tuhan, teman sahabat bareng pangdam. ini kemudian yayasan, gak sekolah tinggi rektor grup Saya pangdam. ketika ada kerusuhan di sana, mesti tokoh agama diundang, diundang pangdam. Dan ini termasuk mewakili tokoh Provinsi levelnya apa artinya logika sehat kita? Kalau kita memaksakan syariat Islam formal, malah NTT lepas, itu kan berarti tidak ada kesempatan saja. toh dengan tidak lepas, toh kita bukan berarti tidak ingin dakwah, kan tetap ingin apa? Mau nih bujung ngecewaan no olahraga cukup pekat. Na rabu pekat, orang kasih pelatihan dan dendam. Dinas kena uang rai sok. Tapi datang diri rafah. Alisnya sama. Semua sejarah wali songo itu sama orang nakal dan da ndak tidak apa Samaan tulis <laughs> biografinya Ki Hudo di Sekarjo. Ki Hudo terkenal diukar jaran besingan. Besingan itu dulu sungkan ramai Tang bagan lo jiniki sahid, wongnya gua nengi Torepo repohon. Gua nengi bajingan tua, paturku. Gua musungkan bebas saya. Bener nanti juga beku lagi ketemu lagi senyum. Gue musungkan senyumnya nanti toba Artinya apa? Saat kita ekstrim atas nama kagak berhasil malah lari. Teori itu ya diakui Quran, walaupun tafsir dan hadis dalal fiqh lantepdo minaholi. Teori itu juga tidak jauh-jauh dari aturan is Islam. Meskipun kita juga punya teori yang lain, karena ini tidak selamanya berjalan lancar. Kadang gue kancaran non akal ya belorakal tenang. <laughs> kancaran non ya katut tenang. Selingkupan tenang. Sebab itu ya kebent selingkup FPI, ya kebent sederet sederet yo kebent. Nyatanya ribu misati kadang ya katut tenang. Menggus kancaran non akal, kadang sinakal orang orang nutgus. Kadang gue katut sing, non nah, Malah jadi rocker. <tuk mencari> dari sisi pertama dalam wajibulikusnya saya malah nyanyi orang-orang yang band malah mirisan malah <tuk mencari> artinya kan metode apapun kan gak semuanya jalan lancar, tapi kita atas nama manhat, metode kita seluas mungkin punya terus kita punya banyak pilih Bisa. ini disebut istilah pul'aimah atau teman makanya yang kamu maksud dengan syariat islam itu apa, kalau sering bilang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 perkawinan sahurib pilih pilih ya, nak kawin mesti golehi wali nak orang tanggane kahwin digolehi sahid digolehi nabok wah kenapa setiap syariat islam kita ngemiskan negara